Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Bertemu lagi kita pada kesempatan hari ini Baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini Bang Ping ingin menyampaikan Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya Ingat komentar yang positif ya bro, jangan negatif Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini Bang Ping akan membahas tentang Asas fungsi dan tujuan Gerakan Pramuka Menurut Undang-Undang Nah pada kesempatan ini juga Bang Tingin menyampaikan bahwa Gerakan Pramuka itu mempunyai Undang-Undang Yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka Gerakan Pramuka ini Kalau menurut Undang-Undang berasaskan Pancasila Begitulah bunyinya Persis dalam Pasal 2 tersebut Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari Anak-anak Pramuka harus mengakui sebagai manusia Pancasila Ini berlaku untuk seluruh anggota gerakan Pramuka Mulai dari siaga hingga pembina Pancasila dikeregan dalam Tri Satya Sebagai salah satu simbol kehormatan Pramuka Setiap Pramuka pasti telah berjanji demi kehormatannya bahwa ia telah bersungguh-sungguh mengamalkan Pancasila Sedangkan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 fungsi dari gerakan Pramuka itu sebagai wadah untuk mencapai tujuan setidaknya ada empat jalur program yang harus dijalankan oleh gerakan Pramuka salah satunya adalah gerakan Pramuka itu sebagai Wadah untuk mencapai tujuan melalui pendidikan dan pelatihan pramuka Pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang tua Serta permainan yang berorientasi pada pendidikan Terakhir bro, ini tujuan dari gerakan pramuka Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap manusia Agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia Berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa Dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa Dan menjaga serta membangun negara kesatuan Republik Indonesia Mengamalkan Pancasila serta melestarikan lingkungan hidup Pernyataan itu terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 mengenai fungsi dari gerakan pramuka, nah bro maka berdasarkan penjelasan tersebut, anda akan melihat bahwa tujuan asas dan fungsi dari gerakan pramuka itu sebenarnya sangat-sangat baik untuk bangsa Indonesia namun pada saat ini kita melihat banyak sekali orang yang salah paham maka dari itu berdasarkan penjelasan saya tadi anda, saya harap memahami bahwa Tujuan dan fungsi positif adalah menjadi bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Dikutip dari esai yang ditulis oleh Lutfi Pazarido dari Universitas Diponegoro yang berjudul Tujuan Gerakan Pramuka Arti sebuah eksistensi kehadiran Gerakan Pramuka sebenarnya mempunyai banyak arti dan manfaat. Gerakan Pramuka dijelikan bukan semata-mata pelarangan atas banyaknya organisasi kepanduan di Indonesia atau suatu wadah yang disediakan pemerintah karena alasan tersebut. Namun, lebih dari itu, gerakan Pramuka dibentuk karena adanya kesepakatan inisiatif antar gerakan-gerakan kepanduan di Indonesia pada saat itu dan esensi dari tujuan gerakan pramuka adalah menyatukan keping persatuan yang tercerai berai menjadi tonggak awal eksistensi organisasi kepanduan yang terintegrasi secara sistem dan konsep menjelma menjadi sebuah cermin perjuangan bangsa dalam konteks kekuatan keanggotaan dan eksistensitas keikutsertaannya gerakan pramuka mempunyai anggota yang memiliki loyalitas tinggi karena pada hakikatnya mereka diikat oleh janji trisatya dan dasa dharma yang mempunyai efek mengikat yang kuat dan menanamkan nilai-nilai kesetiaan dan kebangsaan yang dalam kepada anggota pramuka Dalam konteks keorganisasian, gerakan pramuka termasuk jenis organisasi normatif organisasi ini bertujuan untuk membantu moral suatu masyarakat dan memberikan manfaat yang nyata seperti dinyatakan dalam pembukaan anggaran dasar gerakan pramuka mari kita simak bersama-sama bunyi dari anggaran dasar gerakan pramuka pada pembukaannya bahwa persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan yang adil dan makmur material dan spiritual serta beradab merupakan adicita bangsa Indonesia yang mulai bangkit dan siaga sejak berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Adicita itu pulah yang merupakan dorongan para pemuda Indonesia melakukan sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam upaya menggalang persatuan untuk merebut kemerdekaan dan dengan jiwa dan semangat sumpah pemuda rakyat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan Nusa dan bangsa Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan ini merupakan berkat dan rahmat Tuhan yang Maha esa bahwa gerakan kepanduan nasional yang lahir dan mengingat mengakar di bumi Nusantara merupakan bagian terpadu dari gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang membentuk negara kesatuan Republik Indonesia oleh karenanya gerakan kepanduan nasional mempunyai andil yang tidak ternilai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Jiwa kesatria yang patriotik telah mengakar para pandu ke medan juang Bahu-membahu dengan para pemuda untuk mewujudkan adik cita bangsa Indonesia Dalam menegakkan dan memandangi negara kesatuan Republik Indonesia selama lamanya Bahwa kaum muda sebagai potensi bangsa dalam menjaga kelangsungan bangsa dan negara Mempunyai kewajiban melanjutkan perjuangan bersama-sama Orang dewasa berdasarkan kemitraan yang bertanggung jawab Bahwa gerakan pramuka sebagai kelanjutan dan pembaruan gerakan kepanduan nasional Dibentuk berdasarkan keputusan presiden nomor 238 tahun 1961 Bertanggung jawab atas kelestarian negara kesatuan Republik Indonesia Yang ditopang oleh empat pilar wawasan kebangsaan Yaitu Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Neka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan asas Pancasila, Gerakan Pramuka menyelenggarakan pendidikan bagi kaum muda Sebagai kaderisasi kepemimpinan masa depan, bangsa, dan negara bahwa dalam upaya meningkatkan dan mesyarikan hal, -hal tersebut telah ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan bahwa Gerakan Pramuka adalah organisasi yang menyelenggarakan pendidikan non-formal melalui pendidikan kepramukaan sebagai wadah pendidikan nasional yang dilanesi sistem AMONG, prinsip dasar, dan metode kepramukaan. Demikian video kali ini. Semoga menambah wawasan Anda sebagai orang awam, dan semoga menambah ilmu Anda sebagai anggota gerakan pramuka, karena video ini dibuat agar bisa memahami bahwa tujuan dari gerakan pramuka adalah mewujudkan suatu masyarakat yang mendani, masyarakat yang peduli terhadap bangsa dan negara.